Hai Batu Selamat Malam Oke ini hari ini saya mau memperlihatkan ini Batu akik Blue safir. Sapphire Afrika ya ini untuk referensinya sekitar satu sentinan Oke warnanya ini nggak bisa lihat banyak blue ya kita akan center dulu ini pun center HP ya ini blue ya nggak bisa lihat ini harganya satunya enam puluh lima ribu bisa bayar di tempat ya atau COD Anda bisa lihat dulu. Ini, ini sangat bagus birunya, tapi nggak sebagus yang harganya mahal. Ini batu asli ya, kita masukkan dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.